Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslaur dimanapun anda berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan terbaru Seputar idola kita Lesti dan Rizky Dilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada info dan tentunya ini penting banget ya untuk warga Konoha dari L2W ini para sahabat jadwal streaming party Takdir cinta dan lentera Senin sampai Minggu, bersahabatnya ini jadwal streaming party nih untuk warga Konoha, Yuk Yogyakarta. Kita harus kompak dan solid mendukung apapun yang terbaik itu, buat Lesti dan Bilar apalagi mengenai karya nih, persahabat yang mudah-mudahan lagu dari idola kesayangan kita ini bisa memenangkan di ajang Ami Awards. 2022 persahabat. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Gempur streaming guys Oke okay, semangat tuh persahabat Semangat yuk sama-sama kita buktikan Kekompakan dan kesolidan kita Semuanya untuk mendukung Karya-karya terbaik Bunda Lesti Dan Papa Rizky Bilar Kita simak persahabat ya Untuk di aplikasi Reso Mulai jam 5 pagi Sampai jam 7 Jam jam 1 siang sampai jam 3 sore Dimulai lagi Jam 9 malam hingga jam 10 malam Untuk Jux persahabat itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 9, dan dimulai kembali pukul 15 sampai 17, dan dilanjut lagi persahabat ya, pukul 22 sampai 23. Untuk aplikasi Spot TV nih persahabat, dimulai jam 9 pagi hingga jam 11, dan dimulai kembali pukul 17 sampai pukul 19 dan dimulai kembali pukul 23.00 sampai jam 00.00 .00 waktu setempat untuk langit bosi dimulainya persabat jam 11.00 sampai pukul 13.00 dan dimulai kembali pukul 19.00 sampai dengan 21.00 dan kembali juga dimulai pukul sampai 01 nih persahabat Yaitulah jadwal streaming party Takdir Cinta dan Lentera Senin sampai Minggu Buktikan persahabat ya mudah-mudahan lagu idola kesengan kita ini bisa memenangkan Di ajang Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards Selanjutnya persahabat kita simak juga Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Youtubenya Lesler Entertainment Baru di upload terbaru ini mengenai metaverse kita juga harus dukung yuk sama-sama kita gempur terus karya-karya terbaik dari idola kita dan selanjutnya pesawat vitamin bahagia muncul nih yang menanyakan Papa Bilar akhirnya kita mendapatkan vitamin juga langsung dari rumah ya Masya Allah lagi bersama orang-orang hebat juga ini sih luar biasa kejutan yang akan tentunya disuguhkan pastinya kejutan bahagia untuk warga Konoha postingan ini pun repost kembali oleh akun Sabadoting underscore Leslar. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Akhirnya muncul juga, aduh mani barada gitunya, hihi ayo seruduk LS sekarang katanya itu persahabat ya, masya Allah semakin hari memang penampilan Papa Bilar semakin ganteng aja tuh masya Allah. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga. Ini ada momen spesial yang bikin happy kembali Momen di acaranya ke Ria Rijis, bersahabat ya Mempertemukan Bunda Lesti dan Kak Siren Aduh, kalau sudah bertemu nih mereka berdua gemesin banget ya Perhatikan tuh, saling berpelukan, Masya Allah Kita bangga, kita happy, bahagia, Masya Allah, pokoknya The best untuk mereka, wanita-wanita hebat, wanita-wanita cantik Mudah-mudahan selalu berkarya, selalu memberikan kebahagiaan untuk fans sejatinya dan disini persahabatnya terbukti banget bahwa Bunda Lesti banyak sekali yang sayang Wow luar biasa Dan persahabat kita simak juga di kalimat komentar Banyak sekali persahabat yang diberikan tanggapan dari sahabat Leslar Salah satunya dari A'faulina Astar mengatakan Masya Allah Tabarakallah Jadi pengen nangis lihat pelukan mereka berdua Tuh, persahabat yang berpelukan, kasih rendang, bunda lesti kejora, doakan selalu terbaik persahabatnya untuk mereka. Dan selanjutnya kita mampir ke unggahan dari hip 500 persahabat yang mengabarkan idola kita. Ada wacana anak sekolah di luar negeri. Begini diskusi Rizky Bilar dan Lesti. Wow persahabat ya, ingin tentunya menyekolahkan BBL di luar negeri. Kita doakan saja apapun yang dilakukan, semoga diberikan kemudahan. Kita tentunya hanya bisa mendoakan yang terbaik, dan selalu mensupport, serta mendukung apapun itu, keputusan dari idola kita, yang penting itu yang terbaik. Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru berikutnya persahabat di seri hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune, dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.